Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dan ngeklik video ini, buat teman-teman yang baru, langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video baru, ya kan, teman-teman? Teman-teman mendapatkan notifikasi daripada channel saya. So, di sini ada sebuah requestan di Instagram, yaitu dari channel Ilmu Islam, tiga perkara paling indah mengenai orang Islam di Malaysia. So, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Tuh, 2-3. Okay. Man yahdihi Allahu fala mudhillalah له، la ya Allah Tepo, uh, Video selepas uh, sejurus saya tengok keadaan umat Islam di negara Arab khususnya di Jordan dan Syria uh, jadi subhanallah bila saya tengok keadaan umat Islam, umat Islam di negara di negara Arab, Jordan Palestine, Hatta Palestine yang mereka tidak boleh membezakan antara Muslim dan kafir Allah ya, ada tiga perkara yang terlintas dalam uh, uh, apa nama, fikrah saya tiga perkara ini yang menyebabkan saya begitu semangat semangat berkobar-kobar kan berkobar-kobar semangat yang berkobar-kobar nak cerita tiga perkara yang paling indah mengenai akidah umat Islam di Malaysia supaya teman-teman dan semua sahabat yang sedang dengar ni supaya menghargai kedudukan kita di Malaysia dan pegang utuh dengan tiga perkara. Masya-Allah. Yang pertama insya-Allah yang pertama mengenai akidah perbezaan antara muslim dan kafir yakni orang Islam kita di Malaysia memang faham tapi banyak umat Islam di negara Arab tak faham sampai sekarang. Yang kedua pencintaan pencintaan pencintaan orang Islam kita di Malaysia terhadap Quran. Walaupun orang Islam kita di Malaysia ni belum Cintaan. lagi umm uh, uh, mencintai ataupun tidak memahami sunnah tapi mereka cinta Al-Quran. Dan apa menda berkaitan Al-Quran, orang Islam di Malaysia suka sangat dan mereka tidak akan bantah. Yang ketiga, prinsip keadilan tidak ada kezaliman melampau di Malaysia. Inilah tiga perkara. Yang pertama paling penting sekali. Perkara yang paling penting, saya minta sahabat kalau boleh share video ini insya Allah supaya orang Islam kita di Malaysia menghargai negara mereka, menghargai sistem, menghargai akidah yang telah dididik dan ditanam dalam jiwa setiap seorang orang Islam yang duduk di Malaysia tak kira warna tak, tak kira warna kulit janji awak seorang muslim sebab okey yang pertama perkara yang paling indah perkara yang paling istimewa perkara yang paling menenangkan hati saya mengenai orang Islam di Malaysia yang pertama dia tahu perbezaan antara muslim dan kafir walaupun begitu orang Islam di Malaysia tetap menghormati orang bukan Islam tetapi mereka tahu batasan. Betul tak? Allah. Kenapa orang Malaysia tak akan bagi salam ke orang bukan Islam? Nampak tak? Dia tak akan dihormati. Boleh hidup harmoni bersama, boleh duduk jiran, boleh uh, menghormati kebebasan dia tapi langsung tidak akan mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Kerana, kerana umat Islam di Malaysia tahu bahawasanya dia ni bukan Islam. Tapi benda ini tak jelas bagi orang Arab. Ya. Ikhwani, selagi seorang itu bukan Muslim, selagi dia tidak mengucap, Allah. Ashadu an ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, selagi itulah, kita tak boleh nak anggap dia sebagai saudara. Sebab, kita dalam Islam, di Malaysia, telah diterapkan. Terap, eh? Sejak kecil, anak-anak muda, dia belajar di sekolah agama ke di mana-mana. Johor, Selangor, di, di Perlis ke Kedah, Terengganu, di Pinang semua. Dia tahu, aku Muslim, dia ni bukan Islam, maka aku tak boleh anggap dia sebagai saudara. Masya-Allah. perkara ini langsung tidak diterap dan tidak dididik di sekolah-sekolah kebanyakan negara Arab khususnya di Jordan. Akidah tauhid di Jordan tak ada. Dan kena ingat, di Jordan yang saya duduk di sana, rakyat Jordan ada Muslim dan ada Kristian. Walaupun bilangan Kristian di Jordan tak sampai 10%, tapi Kristian di Jordan, mereka sangat mengelirukan orang Islam. Oh. contoh bila seorang Kristian meninggal, meninggal dunia, orang paling awal bagi mengucapkan takziah adalah orang Islam. Sedangkan tak boleh. Bila orang kafir bila meninggal dunia, awak tak boleh mengucapkan sebarang perkataan seperti rahimahullah, tak boleh. Mengucapkan rahimahullah tak boleh. Mengucap takziah ke orang kafir tak boleh Tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam surah at Allah kata apa? ما وما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ليقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تدابولي باقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم tidak boleh Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga teguran untuk orang Islam. Maka Nabi dan orang-orang yang beriman, musyrikin. Tak boleh mengucap istighfar ataupun memohon rahmat Allah atas orang kafir. Tak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala larang. Eh? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang juga kita istighfar untuk orang musyrik. Di dalam Quran surah Taubah kalau tak silap ayat 117. Kana lin amanu, lil walau kanu uli qurba. Walapun, orang musyrik yang meninggal ini Kerabat saudara marah kita Tak boleh Kita boleh buat baik terhadap dia di dunia Masa dia hidup Tapi bila dia meninggal Kita tak boleh istighfar Ataupun tak boleh memohon rahmat Allah atas dia Sebab dia bukan orang Islam Tengok Yang ni sangat jelas di Malaysia Alhamdulillah Di mana orang Islam kita di Malaysia Dia tahu di mana batasan dia. Tapi di negara Arab, kalau orang Kristian meninggal, orang Arab, orang Islam sendiri pergi mengucapkan ataupun memohon rahmat ataupun memohon istighfar, mohon pengampunan untuk orang yang bukan Islam. Dan inilah yang paling indah di Mesir. Di mana orang Islam di Mesir dia tahu, dia tahu, aku Muslim, dia Kristian, tak boleh. Inilah satu perkara yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan perkara ini. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam ayat seterusnya sama juga Nabi Ibrahim Alaihissalam permulaan Nabi Ibrahim Alaihissalam mula-mula Nabi Ibrahim memohon pengampunan untuk ayah dia tapi bila dah jelas bahawasanya ayah dia Nabi Ibrahim bila telah terang bahawasanya ayah dia bukan seorang uh, uh, uh, yang sayang Allah bila falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwu lillah bila Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada Nabi Ibrahim bahawasanya ayah engkau Nabi Ibrahim bukan uh, bukan seorang yang sayang Allah dia musuh Allah tabarra'a min Nabi Ibrahim telah putuskan rahim dengan ayah dia sendiri Mula-mula Nabi Ibrahim kata, La lak. Nabi Ibrahim janji, wahai ayah, aku akan memohon pengampunan Allah untuk engkau." Tapi kemudian Nabi Ibrahim Alaihissalam, annahu halim." Nabi Ibrahim Alaihissalam terus taat pada perintah Allah. Walaupun ayah dia, ayah kandung dia, tapi Nabi Ibrahim Alaihissalam putuskan segala seratus rahim. Kerana Betul. dia orang kafir Jadi ikhwan ini Alhamdulillah Inilah satu perkara yang sangat indah Kita kat Malaysia Jelas Orang Yahudi dan ni Tak boleh jadikan sebagai saudara Kita boleh hormat mereka Sebagai orang Yang duduk bersama kita Hak mereka telah di Di Malaysia Antara perkara indah Hak mereka Dijaminkan Tapi Kita orang Islam mas, Kita tahu Patasan kita Bahawasanya dia ni Orang kafir orang sembah berhala, orang Kristian nah, tak boleh memohon pengampunan langsung untuk dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga ya ayyuhallazina amanu la tattakhidzul yahudaw wan nasara awliya' ba'dhuhum Dalam surah Al-Ma'idah. Eh wahai orang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai orang yang ada hubungan mesra, sebagai orang yang kita percaya kepada dia. Kita tak boleh ada wilayah. Kita tak boleh ada hubungan rapat dan hubungan yang, uh, apa ni kita banggil, hubungan percaya sangat dan serah segala kepercayaan keadaan. Tak boleh. Sebab Allah kata, Ba'aduhum awliya'u ba'aduhu. Wa man yata minkum. Barang siapa yang menjadikan, uh, mencintai orang Yahudi dan Nasrani lebih daripada orang Islam, maka dia jadi salah seorang daripada orang Yahudi dan Nasrani. Sebab itulah Alhamdulillah, perkara ini sangat jelas dan sangat indah di Malaysia. Jadi jelas ya Allah. Allah. Taib. Yang kedua, yang saya suka sangat kat Malaysia ni, satu perkara yang sangat indah, umat Islam di Malaysia sangat menyayangi al-Quran. Kita bila baca al-Quran, walaupun masyarakat Islam kita, orang Melayu kita bila walaupun mereka tak faham al-Quran, tapi mereka boleh disayang, dicintai al-Quran sebab diketahui ini kalam Allah. ini daripada Allah Subhanahu wa taala Allah. yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana-mana ustaz bila baca al-Quran subhanallah telinga masyarakat kita akan terbuka dan mereka suka tapi sedihnya di negara Arab khususnya di Jordan yang saya duduk selama kat sana mereka tidak menghargai Al-Quran bahkan awak boleh jumpa orang Arab yang boleh menghina Al-Quran wala hawla wala illa billah yang ketiga, apa yang ketiga Abang nak cakap tadi? Tidak ada kezaliman. Alhamdulillah. Di Malaysia kita masih lagi ada ruang untuk menyampaikan dakwah dengan Quran dan sunnah. Dan kezaliman yang kuat tak ada. Walaupun kadang, -kadang kita tengok ustaz ni, ripok pasal ustaz ni. Ustaz ni benci ustaz ni. Ustaz ni ada ustaz yang tuduh ustaz lain sebagai wahabi dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah. Kelebihan kita di Malaysia ada sistem undang-undang yang tidak akan Menzalimi ataupun menindas mana-mana orang. Alhamdulillah ini satu nekmat yang sangat terindah. Terlalu banyak. Negara yang paling indah yang saya nampak kat Malaysia. Mudah-mudah Insyaallah uh, uh, teman-teman boleh kongsi kuliah ini supaya kita sentiasa menghargai Islam di Malaysia. Supaya kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jaga negara ini dan lindungi orang Islam. Walaupun ada uh, cubaan uh, musuh Islam untuk memecah belah kita. Sama ada melalui wujudnya orang yang uh, apa ni jarakkan saf ataupun ada gulungan yang cuba mempertahankan Yahudi dan Nasrani tapi insya Allah umat Islam di Indonesia tetap akan memahami prinsip akidah iaitu Al-Wilayatu Lillahi Walil Rasul Kita sentiasa sayang Allah dan Rasul meletakkan cinta Allah dan Rasul atas sekali dan mencintai orang Islam dan jangan memohon rahmat untuk orang kafir paling penting mesti menanam perbezaan antara orang muslim dan orang kafir dan inilah yang paling yang paling besar wallahi ikhwani itulah perkara yang paling indah saya belajar kat Malaysia saya datang kat Malaysia ni tak ada janggut betul saya dekat Malaysia umur bawah 23 umur saya masa tu tak ada janggut tapi alhamdulillah keamanan dan dan eh, eh, ke, apa ni keamanan pemahaman Islam cinta kepada Islam menyebabkan saya Sanggup dan berani hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya Masya. boleh simpan janggut di mana di negara Arab yang Islam ada kat situ awak tak berani hidupkan janggut dan uh, nipiskan misai mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut Sahabat tapi di Malaysia Alhamdulillah kita masih terjaga doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga negara ini lindungi Islam di negara ini kerana sekarang ni negara Arab dalam kucik kacik demi Allah saya cakap keadaan di negara Arab sangat kucah di mana orang Arab dengan Kristian dah tak nampak beza. Di kala, musuh Islam sedang membina berhala paling besar di Dubai, di Emirat. Itu dipanggil Abraham's House. Dan ini untuk menjatuhkan Islam, menghancurkan Islam, dan gabungkan Yahudi dan Nasrani dan Islam dalam satu agama baru yang dipanggil Allah. Christian Islam. Kristian Islam. Tahulah apa nama dia. Tapi, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Islam Marikan, makin ya. bangkit di bumi Melayu ni, di bumi Islam di Malaysia walaupun Islam makin diancam di negara Arab. Dan itulah satu perkara yang sangat saya hargai. Di Malaysia iaitu Islam boleh disebarkan dengan dakwah dan hikmah dan dengan Quran dan Sunnah, insya-Allah. Barakallahu fikum wajaakallahu khair Wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi assalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys. Wow dan tiga perkara ya tiga perkara yang disampaikan oleh Ustadz mohib ini Masya Allah sangat-sangat uh, menyentuh sekali terutamanya kepada umat Islam ya dan mungkin orang-orang yang tinggal di Malaysia akan bangga akan hal ini karena memang mereka istilahnya yang sebagaimana pengalaman daripada Ustadz mohib khawli ini jadi merasa nyaman, merasa damai, merasa tentram, dan boleh melakukan apa saja istilahnya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya di Indonesia juga, apabila ada orang istilahnya Muslim daripada luar sana akan serono tinggal di Indonesia karena banyak sekali istilahnya dakwah-dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh para ulama, para syekh, para ustadz dan lain sebagainya. Dan memang ini ya kita Indonesia dan Malaysia Senantiasa insya Allah lah, ya istiqomah dalam keislaman, ya mensyiarakan nilai-nilai Islam, dimana kita menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil' alamin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi, buat teman-teman semua kita dan saya mengajak agar supaya kita senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita, dan kita mencintai Al-Quran, karena Al-Quran itu ya t li anli di dalam uh, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Al-Quran itu akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat kepada kita Tapi ada juga Al-Quran yang mana ketika kita tidak sudah istilahnya macam melecehkan menghina Al-Quran Maka Al-Quran akan datang kepada kita menjadi musuh kita kelak di hari kiamat Yang istilahnya boleh istilahnya Memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu dengan Al-Quran Jadi kita mulai sekarang Sesibuk apapun kita Mari kita belajar Mari kita istilahnya membaca Al-Quran Penuh dengan maknanya ya Agar supaya kita tahu bahwasannya Apa yang dalam kehidupan kita Ini ada sangkut pautnya dalam Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah Petunjuk bagi kita Bagaimana kita mau hidup enak Bagaimana kita hidup istilahnya selesai dalam dunia ini Kalau kita tidak membaca petunjuknya Kalau kita senantiasa membaca petunjuknya Memahami petunjuknya Semua pasti akan kita lakukan dengan menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih sudah tengok video ini Terima kasih Ustadz Muhib Khauli yang sudah share kepada kita semua Semoga kita Indonesia, Malaysia Senantiasa istiqomah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh dunia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh